Sekarang kita di atas kapal feri menuju ke Tidore Dengan 10.000 Al-Quran Dan ke depan kita akan menuju ke pulau-pulau terpencil khairan kasiron kepada BWA Yang telah mendukung dakwah di pelosok-pelosok Maluku Utara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami membawa amanah dari para muwakif Al-Quran di seluruh Indonesia ini ya mudah-mudahan ada yang dari di luar negeri juga ya. yang bersemangat untuk mewakafkan Al-Quran dan disebarkan di seluruh pelosok nusantara ini nah, target kita juga bagaimana setiap rumah itu ada satu musabah al -Quran. Dan ini pun sebetulnya merupakan bagian eski yang telah terkumpulkan oleh relawan dan juga pada wakaf Mudah al ini. Mudah-mudahan dengan diwakafkannya Al-Quran dan sampai ke kami ini betul betul akan bermanfaat untuk kami semua yang ada di sini.